Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92744 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.92906. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 September tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.